Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria. Allah Bapa kami yang sempurna, Yesus Kristus Putramu tanpa celah, Roh Kudus Penolong kami di dunia. Terima kasih tak henti-hentinya kami panjatkan syukur kepadamu.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 Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.